Dulu di Indonesia diistilahkan dengan nama dukun dan selalu terlihat mereka tampil dengan seram. Rambut yang gondrong, kulitnya hitam, tongkat yang ada tengkoraknya dan segala macam hal. Tapi dengan berkembangnya teknologi sekarang, mereka juga ikuti perkembangan. Dukun-dukun sudah tampil dengan gagahnya, bahkan mereka berani menggunakan medsos, ekspos dan banyak di antara kaum muslimin yang menjadi korban mereka. Sudaraku seiman, perbuatan ini syirik kepada Allah. Baik mereka syirik kepada Allah yang merupakan dosa besar yang Allah tidak akan ampuni, juga Anda yang datang ke sana bisa terjerumus dalam dosa syirikin. Kalau Anda meninggal, terharamkan surga dari Anda.